Halo, teman-teman! Kembali lagi di channel Indonesia Kamera.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 Mari kita langsung menuju ke tutorialnya. Oke, langkah yang pertama yaitu kalian buka aplikasi Lightroom di Android kalian, lalu kalian pilih salah satu foto yang ada di situ. Nah, yang selanjutnya kalian klik preset yang ada di bawah tengah ini, ya lalu kalian klik titik tiga yang berada di kanan atas lalu klik import preset oke lalu kalian cari preset kalian kalau saya ini presetnya ada di Google Drive ya nah kalau sudah ketemu kalian pilih salah satu nah kalian klik nanti akan muncul seperti ini kalau muncul seperti itu tadi artinya preset kalian berhasil di dan kalian bisa langsung menggunakannya nah seperti ini untuk kalian yang ingin mengimpor beberapa preset secara langsung silahkan ulangi langkah yang tadi Klik titik ke impor preset, lalu kalian tahan satu preset. Nah, kalian sampai sudah muncul seperti ini. Lalu kalian pilih sesuka kalian, lalu klik pilih. Nah, nah ini kalian tunggu. Nah, tiga dari empat preset tidak dapat diimpor tadi karena mungkin itu tidak valid. Ya, oke, jadi seperti itu kalian tinggal cara peset kalian lalu tekan salah satu preset lalu kalian tekan-tekan pilih peset yang akan kalian impor lalu klik pilih seperti tadi nah ini kita menunggu nah sudah berhasil memang ada beberapa yang tidak bisa diimpor karena tidak valid atau sudah terimpor di preset ini oke okay, untuk preset yang sudah diimpor tadi akan muncul di preset pengguna atau nama folder dari folder sumber preset oke okay, kalau sudah klik centang ini selesai oke okay, sekian dari tutorial kali ini terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa untuk tonton video-video yang lainnya di channel Indonesia Kamera. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share. Salam fotografi videografi Indonesia dan salam saudara. Terima kasih.